Seorang penasihat utama Presiden Ukraina telah mengutip kepala militer yang mengatakan 10.000 hingga 13.000 tentara Ukraina telah tewas dalam perjuangan 9 bulan negara itu melawan invasi Rusia. Komentar yang jarang mengenai angka tersebut dan jauh di bawah perkiraan korban Ukraina dari para pemimpin barat. Pasukan Rusia terus melakukan serangan roket terhadap infrastruktur dan serangan udara terhadap posisi pasukan Ukraina di sepanjang garis kontak, kata staf umum Ukraina pada hari Jumat. Menambahkan bahwa dorongan militer Moskow telah difokuskan pada selusin kota termasuk Bakhmut dan Avdiivka, target utama Rusia di wilayah timur. Kamis malam, Mihailo Podolyak, penasihat utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menyampaikan angka baru tentang tentara Ukraina yang tewas dalam pertempuran. Sambil mencatat bahwa jumlah pasukan yang terluka lebih tinggi dan jumlah korban sipil signifikan. Kami memiliki angka resmi dari staf umum. Kami memiliki angka resmi dari komando tertinggi. Dan jumlahnya antara 10.000 dan 12.500 sampai 13.000 tewas, kata Podolia kepada Channel 24. Militer Ukraina belum mengkonfirmasi angka tersebut dan itu adalah contoh langka dari seorang pejabat Ukraina yang memberikan hitungan seperti itu. Tanggal terakhir kembali ke akhir Agustus, ketika Kepala Angkatan Bersenjata mengatakan bahwa hampir 9.000 personel militer telah tewas. Pada bulan Juni, Podolyak mengatakan bahwa hingga 200 tentara tewas setiap hari. Dalam beberapa pertempuran dan pertumpahan darah paling sengit tahun ini, pada hari Rabu, Ursula von der Leyen, presiden Komisi Eksekutif Uni Eropa, mengatakan 100.000 tentara Ukraina telah tewas sebelum kantornya mengoreksi komentarnya, menyebut mereka tidak akurat dan mengatakan bahwa angka tersebut merujuk pada yang tewas dan terluka.